Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Abang. Hei. Cak mojib. Cak mojib. <laughs> ya Allah. Hai. Allah. Rindu hai. lah betul. Rindu sangat dekat abang ni. Sebab ya, dah lama dah. Abang Is, macam hilang je. Tak ada kabar hmm. macam tu. Ah, kan menghilang. Dia, dia segan kat sini. Oh, iya ke? Malu, Suka. malu, malu. Eh, taklah. Tak payah malu. Saya dah anggap macam abang sendiri tau. Betul. Haideh. Ya Allah. Okay. Uh, assalamualaikum semua. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya, okay, kepada subscriber dan viewers uh, yang sedang menonton. Terima kasih sebab sudi menonton. Satu, okay, saya bersama Cak Mojib. Okay. Yeah. Okay, Cak Mojib. Alhamdulillah. Uh, soalan pertama. Sihat. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Allahuakbar. Sihat, sihat, sihat. Kita masih diberikan kesehatan. Dan ya, meskipun masih serak-serak ni ya. Sebab serak -serak. Uh, kemarin tu hmm. ah, flu. Kena flu. Ah, flu lepas flu semua. tu mm -hmm, selesai. Okay. Lepas tu batuk sekarang. Batuk Allah belum uh, sembuh lagi tapi dah okay dah. Dah lumayan. Tak sesering biasanya. Okey okey okey sama macam siapa nama? Anton. Siapa? Demam? Anton. Aha hmm. tapi tapi tak demam saya tak demam. Eh, tak demam, kami cuma sama dengan batuk je. Batuk je. Ha ha. Sebab uh, penatlah penatlah daripada kemain kan. Kita hmm. bercuti kan. Ha bercuti lepas tu balik pun malam kan. Nah itulah hmm. sampai dekat rumah. Boleh saya tanya bercuti bercuti di mana? Uh, di Tawang Tawangmangu. Tawangangu Tawang. tu tempat tinggi, uh, gunung lah, gunung, pergunungan macam tu Dan sana mm. memang sejuk sangat lah, 18 ke bawah lah Derajat Ui, Saksif Allah, Ui, Allahaih, sekejap tu, tempat tu Saya pun, saya pun uh, mm. tak, tak, tak tak tak tak bawa jaket tau Ah uh, Itulah saya salah kat situ sebab memang sejuk sangat Sejuk sangat, eh kalau macam dekat Malaysia uh, Kita ada tempat yang sama mungkin nam namanya Genting Highland Ah mungkin macam tu Ah lebih kurang macam tu lah sejuk Haa ah, kabut semua semua kabut Ada ada ada strawberry semua Strawberry ke buah-buah Oh buah -buah ya yang pasti Ada Kat sana strawberry semua Apa lagi selain dari strawberry? Uh, jambu pun ada banyak lah mm -hmm. Jeruk ke mangga ke Semua semua buah-buahan hampir semua ada kat sana Uish serius lah Serius lah dapat tinggi ada semua tu Betul betul okay. Buah tin uh, pun yap. ada buah tin Buah tin Eh macam mana dengar aje buah tin tu. <laughs> Jangan kita tea. cerita. Okay, jeruk tu adalah buah oren, betul. Ah, uh, orange, orange. Ah, uh, ada ada adalah ladang teh. Ladang teh ada. Dekat sana ada tempat wisata pun ada. Okey, minta maaf tempat tu. Ah, uh, jadi uh, kita tengoklah ladang teh tu. Ah, uh, orang uh, tengah ambil pucuk-pucuk macam tu. Dia dekat, dekat situ ada restoran hmm. jugaklah. Jadi kita sambil untuk apa nama tu duduk-duduk santai, lepak-lepak lah, lepak tu tengok pemandangan uh, apa nama tu ladang teh itulah. Mas Rono dan sejuk oi. juga. Ui, kena pula sekarang ni sekarang ni musim hujan. Aha betul. Oh. Sana hujan tak? Sana hujan tak? Hujan hujan. Kemarin pun hujan wey Allah. Okey okey, kita dah cerita panjang ni. <laughs> <laughs> wow, Kau tanya apa? <laughs> okay, eh uh, soalan yang kedua. Boleh kongsikan kepada kami semua subscribers, viewers daripada okay. channel saya yang atau yang sedang melihat mm -hmm. mengenai channel YouTube Cak Mojik Start daripada mula sehingga dapat oh. silver play button yang kat belakang tu. Tak oh kat tu, sana tu kat sana. Eh salah. Oh, kat tak nampak. Sana, tak tu, nampak. <laughs> <laughs> Allahuakbar. Okay boleh kongsikan kepada kami. Misun. Okay kan? boleh boleh. Hmm. Boleh kongsikan. Bolehlah. InsyaAllah ya, buat kawan-kawan semua yang okay. nak bermula daripada YouTube ya, kan. Uh, hmm. Semua orang kan punya potensi lah untuk di YouTube ni sekarang Menggunakan teknologi ya kan Teknologi okay, ni betul. dimanfaatkan yeah, yeah. untuk kita menyebarkan kebaikan bukan keburukan Sehingga kalau kita menyebarkan kebaikan Kita akan mendapatkan kebaikan itu pula Kalau kita menyebarkan keburukan Maka keburukan itu akan sampai juga kepada kita kan Nah hmm, di yeah. sini saya mula-mulanya adalah uh, Dalam niat uh, di YouTube itu dalam niat berdakwah oh. Yang pertama berdakwah eh. dan juga berdagang Ya Macam tu. Awal-awal hmm. mula YouTube tu memang bukan yang ni. Ha, bukan yang Cak Mujib sekarang tu yang dah besar tu. Tapi hmm. yang pertama adalah uh, Rinoa. Rinoa tu channel isteri saya. Sebenarnya punya saya. kan? Okay. Tapi hmm. lepas tu saya bagi dekat isteri saya macam tu. Yang sekarang hmm. channelnya adalah Ria Oktorina. Jadi boleh di-short dekat YouTube tu Ria Oktorina. Ria Oktorina. Okey. Aha. Abang kan uh, pernah komen juga kat sana isteri kan. Saya pernah? Iyalah. Ah. Oh, so, maksudnya Ria Tarina tu minta maaf menjelaskan sekejap. Itu adalah channel punya isteri betul. kan? Betul, betul. Saya khususkan untuk isteri saya je. Ah, okay, okay, okay, okay, tapi okay, tapi okay. tak aktif pun. Maksudnya kan kalau memang uh, aktif sangat lah macam saya upload tiap hari. Tapi kalau isteri hmm. saya macam uh, sebab dia sibuk kan uh, dengan hmm. urus anak dan juga rumah tangga macam tu. Jadi saya bagi slow je lah. Ha, kalau dia suka untuk hiburan macam tu untuk istilahnya uh, ya yeah, merefresh lah merefresh otak dia macam tu Supaya tak jenuh, tak bosan macam tu lah Jadi saya bagi channel dia buat macam tu Nah lepas tu uh, mm -hmm. di tahun 2014 saya buat ha, 2014, 2014 saya buat YouTube hmm, Dah lama dah 2014 tu hmm. Betul. Lepas tu saya uh, memang vakum lah. Saya memang reaction awal-awal mula tu reaction uh, dangdut dangdut daripada Indonesia. <laughs> memang tak ada basic. Tak ada basic untuk dangdut pun musik pun tak ada basic. Tapi uh, masa tu memang eh tengah-tengah viral ni saya nak cuba macam tu. Awalnya memang dakwah. Saya memang uh, membuat macam uh, mengaji lah. Lepas tu hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW Assalam kan. Assalam. Okay. Uh, daripada tu ok. Jalan semua jalan-jalan jalan-jalan. Ko, musik kosida-kosida kosida, kosida, kosida macam tu. -hmm. Uh, lepas tu ada seorang yang uh, cakap kepada saya lepas saya buat vlog tu macam tu. Uh, cuba react macam ni Vildan. Uh, Vildan. Nama saya itu uh, lagi tenang. Vildan The Academy okay. tu. Haa, lepas tu saya react lah. Memang musik-musik uh, dia tu ada yang India lah, ada yang Islamnya. Oh. Mm hmm. Jadi memang dia suara dia memang bah macam tu. So, uh, di tengah-tengah tu ada yang minta juga, eh, ada penonton daripada Malaysia. Bang, coba react Khalifah Band. Khalifah, Ben. Okey, okey, okey, okey. Haa, itulah Harry, mm. Harry. Uh, Pak Harry ya kan. Ya Bang Khalifah mm -mm. juga mm -mm. pernah komen dekat video saya. Haa, uh, lepas tu saya memang buat buat channel baru lah untuk fokus di reaction macam tu. Reaction. Aha. Uh -huh. jadi saya pun buat daripada Filda, down, daripada dangdu, campur lah masa tu. Haa, uh, lepas tu ada Ya Bang Khalifah tu. Banyak sangat requestan daripada kawan-kawan semua masa tu kan. Mm -hmm. Okey saya layan semua. Saya tulis kan. Eh? Memang awal-awal YouTube tu, awal-awal buat YouTube, memanglah seronok sangat. Sebab apa? Antusias daripada rakyat Malaysia lah dan juga Indonesia uh, ni semua bergebu-gebu. Uh, requestan tu semua dari Indonesia, dari Malaysia, semua ada. Allahu Akbar, Saya Bagi list tu seratus, eh. seratus lebih tu. Uh, requestan daripada kawan-kawan semua. Dekat kolom komentar je. Seratus lebih? Request ah, betul. untuk reaction. Betul. Uh itu Indonesia dan Malaysia semua ada. Saya memang memang masa tu saya tulis semualah. Sebab mm -hmm. saya menghargai daripada kawan-kawan semua dan sekarang sampai sekarang pun kalau ada requestan pasti saya layan macam tu kecuali memang ada memang sensitif uh, sensitif sedikit maka saya akan menghindar daripada itu sebab saya tak naklah saya terikut daripada hal-hal sensitif macam tu jadi mm -hmm. saya memang uh, niat di situ untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak kawan-kawan semua untuk apa nama tu, mendapatkan impact apa nama ya dampak baik daripada uh, menonton video saya macam itulah. Lepas tu, okay. mm -mm, lepas tu baru saya vakum. Lepas banyak yang request kan, okay. lepas tu so, okay. saya vakum, takde tak buat videolah. Aha. Semua tak, uh, subscriber masa tu 2000, uh, 24 ribu lah. 24,000. Alhamdulillah. 24,000. 24 Alhamdulillah itu Indonesia dan Malaysia semua bergabung kat situ. Barulah di situ saya kenal dengan Cak Lonjong. Cak Lonjong tu ngecek saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Contoh uh, ni. Memang romantis, abang uh, Cak Lonjong tu memang romantis. awal-awal macam tu eh. Tapi uh -huh. karena kita dah akrab sekarang pun, ha kata-kata dah berbeza, lah. Bukan romantis, tapi macam uh, sahabat garip, sahabat, sahabat kan, uh -huh. macam tu. Uh -huh. Dan masya Allah beliau itu memberikan saya semangat juga, ayo ayo ayo ayo gitu untuk membuat video. Awal awal kita sharing, Cak Lonjong juga awal awal tak membahas Malaysia kan? Awal awal ha, ya. tu aha. Lepas tu kita uh, saya ada react uh, masa uh, ya Bang Khalifa ya kan, Khalifah band macam tu nah, ha, dia pun eh, ikut juga istilahnya untuk reaction uh, Malaysia macam oh. tu. Ai ai lupa lupa ingatlah. Uh, masa tu bahas apa lah kita berdua tu tapi yang terpenting adalah uh, pertama kenal dengan Cak Lonjong tu sebab kita konten sama tentang Malaysia macam tu. Oh, okey okey okey okey okay. So basically minta maaf. Dia uh, react uh, lagu kumpulan Khalifah. Dari situ bermunanya reaction. Aha. saya saya saya awal-awal mula tu saya macam tu. Ah uh, lepas tu saya kenal dengan Cak Lonjonglah masa tu. Dan memang saya tak faham jugalah, Memang uh, masya Allah Allah takdirkan kita berjumpa lah. Maksudnya uh, dalam sosial media. Memang saya tak belum belum jumpa lagi lah dengan Jack Lonjong meskipun kita sama-sama di Indonesia kan. Uh, tapi memang uh, kita tu dah macam sahabat. Bang Re, lah Abang, Anton, uh, ya kan, Keri, <laughs> <Henry. laughs> semua dah kita macam saudara lah macam tu. Dan terima apa terima. ya membuat kita tu semangat lah. Ha, kita, saya sampai sekarang ni kan uh, sampai kepada 150,000 kalau tak silap tu bekat dukungan daripada mereka dan juga support, yeah, 150, support penuh 000. daripada kawan-kawan yeah. semua subscriber saya ni, sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya panggil uh, apa nama subscriber saya ni sahabat saya macam tu. Oh, okay. Aha, hmm. macam tu lah. Wow, oh, panuis. Ui, ya Allah. <laughs> terdiam. Sampai terdiam saya tak bercakap sekejap. <laughs> tak, macam ni. Uh, kan, Abang tadi cakap macam mana YouTube macam tu kan. Jadi, saya berharap kepada kawan-kawan semua dekat luar sana yang punya potensi, ya kan. Yang punya potensi baik daripada seni lukis yeah, yeah. lah, mengaji lah, kiro'ah lah, semua lah. Kaligrafi yeah. lah, cakap. Uh, apa nama tu yang banyak boleh bahasa tu. Ada bahasa Inggeris, bahasa ini, semua bahasalah dia boleh kuasai. Jangan segan-segan untuk explore dekat YouTube. Sebab apa? Itu akan menjadikan dampak baik kepada anak-anak yang lain. Kepada kita semua ini akan menjadikan dampak baik. Tapi kalau kejahatan, jangan sampai kita istilahnya ikut daripada itu semua. Sebab niat kita adalah menyebarkan kebaikan. Menyebarkan Jadi, kebaikan. Ya. Ah, betul macam tu. Makanya dalam slogan saya tu, ha, kan, lakukan kebaikan walaupun uh, sebesar biji sawi, kan? Kalau kita tahu kan, biji biji sawi tu kecil sangatlah. Yeah, ha, ha, kebaikan ha. itu, kebaikan itu akan kita dapat juga nanti di akhirat. Nah, ketika Allah hisk kita, nah Allah akan oh bagi oh inilah sebesar biji biji sawi je lah kebaikan kita tu Allah bagi hadiah bagi kita. Tapi kalau kita berbuat kebencian jahatan sebesar biji sawi pun, aha, dapat juga balasan. Dapat, ha, inilah, betul Tuna. Tapi kan dalam <tari> banyak saya live kan, interview kan, sudah ngacak moji saya jadi okay. okay, cuping. Okay. Terima, terima kasih sebab kongsi. Satu lagi. Allah soalan yang, soalan yang keempat, uh, ada perkembangan terbaru, maksudnya nak buat channel baru ke reaction baru ke ada? Uh, saya ada ada channel banyak sebenarnya. Boleh? Oh, boleh kongsikan kepada kita semua? <laughs> uh, sebenarnya saya awal-awal tu memang uh, Cak Mujib ni uh, Ria Octorina itulah okay. Yang pertama okay. uh, okay. pertama yang first uh, Lepas tu Cak Mujib uh, Lepas Cak Mujib tu ada kebun Cak Mujib Kebun Cak Mujib? Uh -huh. Itu ada kebun okay. Cak Mujib yang membahas hmm. tentang uh, tutorial Bercocok tanam, ia kan bertani daripada pohon tin atau pokok tin macam tu Ah, Lepas tu oh. ada lagi yang Cak Mujib TV sekarang tu Cak Mujib TV tu memang saya khususkan Untuk macam reaction ceramah lah Berapa tu? <laughs> teruskan teruskan Saya minta maaf, minta maaf. Okay, okay, okay. Teruskan lagi okay. jadi, jadi ada Cak Mujib TV Cak Mujib TV tu memang saya khususkan Untuk yang reaction ceramah lah Hal-hal yang unik Ajaran-ajaran mungkin yang nyeleneh-nyeleneh juga Di dunia yang lain Seperti itu Istilahnya macam ada solat Eh, sekarang uh, update terbaru tu solat mm -hmm. yang laki-laki perempuan bercampur tu, uh, oh. saya juga bahas macam tu. Kan tak boleh sebenarnya laki-laki dan -laki perempuan kat campur. Ah, itu berlaku ke Iran kalau tak saya, uh, apa Mesir, Mesir kalau tak silap. Mesir. Aha, saya tak faham juga masa solat Idul Adha ke Idul Fitri ada apa? Boleh perempuan. Betul macam tu. Siang kod. Saya tak faham jugalah. Wallahu Wallahu'aklam dekat situ tak dijelaskan pula lah. Sebab memang uh, di dalam video tu memang biasa je. Jadi memang dia shoot orang-orang yang solat dengan apa nama tu? Uh, bercampur perempuan dan laki-laki. Hmm. Dan yang titik beratnya adalah kita di sini untuk share kebaikannya adalah dalam dakwahnya. Jadi ada uh, buya Yahya, ada istilahnya ulama-ulama yang juga berkomentar akan hal itu dan bagaimana hmm. hukumnya. Macam tu lah kita nak belajar. Okay. okay. Uh, tadi ada Ria Oktarina betul? Nama channel. Okey. Ria Oktarina. Uh, Ria Oktarina ni uh, uh, di, di di di kawal oleh ataupun di handle oleh isteri Cak Majid. Betul, betul. Pastu Cak Majid uh, channel Cak Majid kan? Betul, betul Cak Majid. Ah, uh, pastu Cak Kebun, Kebun ha, Cak Majid. Kebun Cak Majid. Ah atau macam TV. Betul. Apa je? Ada, lagi, ada. ada satu lagi, Morina TV. Morina TV tu saya rekod hmm, suara saya. <laughs> Morina TV. Ye, yeah. baru saya baru teringat tadi. Mau nak eh, Ada Morina TV ke tadi? <laughs> <laughs> ya, yeah, betul. Memang awalnya memang uh, campur, campur lah dia. Memang ada react hmm. saya awal-awal macam tu tapi lepas uh, apa nama tu banyak-banyak saya fikirkan juga sehingga saya juga istilahnya ingin membuat yang tak ada wajah saya lah yang tak ada muka saya ha. lah mm -hmm. ah yeah, contoh saya yeah, buat yeah. suara saya macam tu ada yang, ada yang komen tu kan eh macam suara Cak Mujib betul ke? <laughs> di Morina TV, di Morina channel Lepas tu ada suara Cak Mojib kan. <laughs> oh, makanya. Uh, ada kawan-kawan juga yang cakap, eh, ini macam suara Cak Mojib lah. Siapa ni? Oh, okay, okay, okay, guys, guys, guys. Okay, kalau tengok nanti, jangan lepas ni jangan tertanya-tanya kenapa ada suara Cak Mojib. Dah memang kecantan Cak Mojib. <laughs> okay. okay, Cak Mojib. Uh, kebun Cak Mojib. Boleh? Boleh share dengan kami? Haa boleh boleh Macam mana munculnya kebun Cak Mujib Okay Salah satu pekerjaan saya adalah berdagang Oh okay okay okay okay Awal-awal saya memang berdagang macam baju-baju muslimah kan? Baju-baju Syar'i. Uh, di situlah saya memang niat memang berdakwah di jalan Allah SWT okay. Sebab uh, masa itu memang awal-awal saya menikah Saya memang berbisnis uh, ingin berdakwah agar supaya orang di luar sana itu Tak hanya memakai uh, jilbab saja yang mana uh -huh. jilbab itu menampakkan lekuk tubuh uh, Saya ingin orang-orang uh, di luar sana itu Memakai hijab, memakai jilbab itu Sesuai daripada ajaran yang ada Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW nah, Lepas tu memang Okey lah, saya berbisnis tu Selama 3-4 tahun lah 3-4 lama. lama uh, 3, uh, yeah, memang Memang lama, tapi uh, Pertama, jaya hey, kan? Yang tahun pertama kedua, jaya, okay. uh, Berjaya, 2 tahun Hampir 3 tahun, berjaya Lepas tu, tak ada hmm? <laughs> Lepas apa, tu banyak persaingan, persaingan, tak ada. Uh, tak ada macam macam lah, dah turun. Okey. Hmm. Uh, lepas tu saya memang uh, beralih kepada kebun, uh, kebun tin. Nah di Depan situ saya kebun belajar kebun untuk tin. Okay. Uh, uh, sambil jalan, sambil lalu. Jadi uh, ketika dia turun, ya kan, saya kebun tin hmm. lalu juga macam tu, jadi memang uh, apa nama tu ya kita double double pekerjaan lah berdagang double. daripada aha daripada baju, uh, lepas tu tanaman. Nah tanaman ni awal-awal memang mahal sangat. Oh, Sekarang oh, dah, oh. dah dah okay dah dah ada standar hmm. macam tu, tak tak mahal juga tak murah macam tu lah. Jadi stabil harga dia. Dua dua dua bisnes dua dagangan satu baju satu uh, tanaman, tanaman. buat team. Aha. Oh pokok tin, sorry Pokok tin Uh Ada ada export ke Malaysia? Ada Masa ada. tu ada yang beli cutting uh, Maksudnya batang-batang pokok tu Ke Singapura, ke Malaysia oh. Terus ada juga ke Arab Saudi pun ada uh, Di oh, Kuwait, guys. Dubai macam tu Dan sampai sekarang pun saya tetap menerima Tapi kerana sebab COVID-19 tu Kemarin hmm. saya sempat gagal Kirim ke Kuwait Ha, sebab okay. dia ada Covid-19, ada peraturan-peraturan baru dalam hmm. pengiriman Mungkin kalau ke Malaysia masih, masih bisa lah Masih boleh lah Masih boleh lah, betul Pokok hmm. tin Guys, subscribers, viewers yang tengok video ni Siapa siapa <laughs> yang, orang kata pun berminat nak, nak membeli uh, pokok tin eh? Betul, pokok tin Okay, Cik Mujib ada menjual pokok tin ikut saiz Haa betul Panjang banyak pendek semualah Buah-buah tin ada jual juga? Uh, tak tak boleh dihantar Sebab kalau tak ke Malaysia bantar. tu Satu minggulah Sepuluh hari macam tu kan Tapi oh, kalau buah Dia boleh tahan tiga hari je Kecuali oh. memang perusahaan-perusahaan uh, Dekat Malaysia banyaklah Buah tin tu Serius, saya saya tak, tak pernah dengar, tak pernah dengar lagi minta dengar. Mungkin ada tapi sebenarnya saya yang tak ambil, Aha. tak minta tahu kan mengenai kan, bisnes buah tin, eh pakot tin ni kan. Aha betul, okay. betul. Belik-belik kongsikan dengan kami semua khasiat. Uh, oh khasiat sangat-sangat ya. banyak ya. sekali. Yang pertama ni yang banyak yang saya alami adalah ketika orang-orang ada yang punya riwayat ya kan suami isteri tak okay. boleh hamil kan okey faham ha, macam bermasalah dalam kesuburan nah di situ buah tin ini memang bagus untuk menyuburkan antara suami dan isteri ha, untuk buahnya dan juga doktor dekat sini pun dekat Indonesia lah dekat tempat saya ni menyarankan kepada orang yang menderita jantung Ha, penyakit jantung penyakit jantung okey untuk mengkonsumsi buah tin satu hari satu kali itu untuk apa untuk menstabilkan detak jantung itu sendiri Kossumsi. ini sangat berguna Konsumsi itu maksudnya makan ke atau macam mana rebus ke makan, makan. Tak, makan. Tak, tak. <laughs> jadi buah tin tu langsung makanlah bang masuk makannya makan. ambil makan je weh manis sangat sedap sangat betul alai oh, ah ha, lepas tu Uh, daun, daun daripada buah tin, uh, pokok daripada tin pokok itu tin. Uh, uh -huh. Itu untuk kolesterol, untuk asam urat, uh -huh. untuk detox tubuh kita Untuk stamina laki-laki dan juga perempuan Masih banyak lagi ah, lah Banyak lah dia, semua-semua hmm. hmm. Ada okay, juga do doktor kat sini, ada juga doktor kat sini tu Ada sebuah pasien kena lupus dia, lupus penyakit lupus saya tak faham lupus. dekat Malaysia tu macam mana. Macam dia kena cuci darah ke apa ya? Saya tak faham juga. Penyakit lupus. Uh, ah dia, dia, dia berkaitan dengan apa? Cuci darah ke apa? Ah uh, betul betul Buk berkaitan ke? dengan cuci darah. Uh, ginjal macam tu. Saya tak faham jugaklah. Tapi okey okey okay, uh, okay, okey. Okay. Lupus nanti, nanti nanti nanti boleh boleh boleh. Uh, nanti siapa yang tahu Comment, comment, comment <laughs> komen komen. Ah betul betul. Saya pun stupid nak lupus tu. Okay. lupus situ. Jadi, dia sarankan untuk, oleh dokter ya, dia disarankan okay. untuk meminum teh daun tin dicampur dengan rebusan air cacing. Cacing tanah. Itu dikonsumsi selama satu hari tiga kali. Uh, sorry, air cacing, tanang, maksudnya? Uh, cacing tanah maksudnya? Cacing tanah, tahu tak cacing tanah yang cacing merah itu. Hmm. Aha, dia kita cuci dulu, lepas tu dia rebus. Rebus cacing tanah tu bersama dengan. Aha, bersama dengan daun, uh, daun ting. Daun ting. Daun ting. Aha, lepa, aha, lepas tu dia disaringkan untuk apa nama tu airnya, okay. lalu dia uh, minum. Aha. Minum. Macam tu, dan itu oh. agak supaya baik macam itulah. Banyak juga, Hasiat dia. Lah. Masya Allah betul. Kalau daripada akar, daripada kalau daripada akar, akar ni ni tadi kan daun. Akar pun ada. Okay. Akar pun ada untuk kejantanan, maaf, untuk kejantanan seorang lelaki. Untuk stamina seseorang lelaki. Ah yeah. stamina, maaf maaf maaf. Sebab tak terfikir stamina. <laughs> stamina, uh, ya macam tu lah. Kalau untuk apa nama tu ya? Daun, daun, daun sudah, buah Buat sudah. Batang dia dah, ha, batang. buah dia tin sudah. Getah. Getah daripada pokok tin. Pokok tin ada getah ya? Eh? Ada. Itu kalau ada diabetes, ah daun tin juga untuk mengobati diabetes, mengurangi kadar gula dalam tubuh. Diabetes, diabetes, ah. oh, penyakit diabetes, diabetes, yang diabetes. Gula, gula tinggi. Ah gula tinggi, kalau minum daun tin itu sendiri, ikan, hmm. ah hmm. dalam sehari dua kali saja, dalam seminggu itu akan normal, jamin. Sebab ibu saya, mama saya, mama daripada isteri saya ni, ibu matua lah Awal-awal uh -huh. uh -huh. dia gula 350 Okey. Tak minum obat pun, saya sarankan untuk uh, meminum uh, teh daun tin tu tadi Dalam uh, satu jam, satu apa ni, satu ambil lah macam tu lah Satu sendok, uh, satu sendok okay. makan lah daun uh -huh. tu uh, direbus dengan 250 air panas kan, lepatu diminum tiga kali, tiga kali untuk pengobatan tiga kali, tapi tak boleh banyak banyak. Ah tiga kali saja tiga kali minum itu dalam satu minggu dia cek pagi-pagi 90. puluh daripada 350. ratus 350 kembali jadi 90. ke 90 tu lah Sampai okay, ibu mertua saya tu, mamah mertua saya tu macam lemas sangat Eh gula, gula gula saya ni naik ke? Turun macam tu ha, Lepas bawa hospital, di dicek kat sana Alamak ternyata turun sangat jadi 90 Dia pun ha, lepas tu minum biasa Nah tu lah terapi dia Okay subscribers, viewers, siapa yang nak try <laughs> Boleh, boleh. Daripada batang, daripada daun, daripada buah, akar, getah. Boleh getah tu jatuh. untuk luka. Untuk luka. Getah tu untuk luka. Untuk luka eh. Ha, jadi ada luka diabetes, ada luka kena sayat, kena pisau, kena apa. Bagi getah hmm. daun tin tu, best lah. Perih sangat. Tapi lepas tu, okey, Tak sakit. Kak bagaimana kamu mengimbangi? Orang kata apa? YouTube, business, YouTube, business. Ya. Yeah, so, maksudnya di sini seharian kamu. Uh -uh. Okey, manajemen waktu ya sebenarnya. Manajemen waktu kan? Haa, uh, manajemen waktu. Jadi memang awal-awal uh, tu, YouTube saya, saya kerja kat mal malam, malam hari. Setiap malam lah, buat YouTube uh, lah. Haa, setiap malam buat YouTube. Jadi uh, untuk butik, untuk busana Muslim itu sendiri, uh -huh. kalau sekarang dah free dah. Kan? Dah free. Sebab uh, fokus kat YouTube dan juga tanaman je. Tak tak payah buat butik itulah. Nah uh, butik tu Pagi sampai siang, sampai sore sampai petang lah. Nah itu saya pergi ke tempat kain untuk ambil kain untuk dibuat pesanan-pesanan hmm, tu. Tak ah, tak so yang menjahitnya nah, isteri uh, Tidak tak, tak, tak, ada karyawan, ada ada oh, pekerja 5, pekerja, karyawan ada ada pekerjaan ada lima orang ha, macam tu. Nah lepas tu uh, sore hari, ikan hmm, petang sebelum maghrib tu saya lah, pergi ke kebun. Ah kan. sebelum maghrib saya pergi kebun. Ui, Siram iya pokok. Wad wad macam wad tu. Wad. Ah, lepas tu luas, dah... Luas kebun kamu? Ah, tak, tak, tak. tak. 200 meter je. 200 meter masa tu. Sekarang dah ada tak ada dah. 200 meter luas juga. Ah, se sekarang sekarang saya pasrahkan kepada petani-petani. Sekarang memang ada manajemen. Uh, ada grup juga. Untuk memanaj. Uh, ya kan? Tanaman-tanaman. Jadi kita bagi kat kampung. Supaya orang kampung tu orang mendapatkan kampung pekerjaan. Faham, ah, faham. Faham. <laughs> respect. Alhamdulillah Alhamdulillah Meski kamu lah Alhamdulillah Alhamdulillah macam tu Youtube ni awal-awal memang Tak ada pandangan lah Sebesar sekarang hmm. Alhamdulillah support daripada kawan-kawan Daripada Malaysia ataupun Indonesia Singapura Thailand Brunei I Semua tu Masya Allah Saya sangat-sangat berbangga Dan sangat Apa nama ya uh, Macam hmm. Apa ya Banggalah membunyai dengan hmm. sahabat-sahabat saya semua tu. Betul. Kami kami pun di Malaysia pun bangga jugalah sebab ada YouTuber celebrity Indonesia yang orang kata apa sangat memberi yang uh, memberi inspirasi. Oh, terima kasihlah sangat. Terima kasih banyak-banyak Saya juga terima, terima kasihlah. Okey, Zamid, soalan yang terakhir. Ada pesanan pesanan oh, ada atau nasihat terakhir. kepada kami semua? Okey. Uh, nasihat, social media yeah. lah mungkin sebab kita kan bersosial media. Ya yeah, betul. Okey. Mm -hmm. Okey. Minum dulu eh. Minum, <laughs> saya izin minum dulu. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Tu air ini bukannya? Kan? Bukanlah air putih je. Okey. Oh. Oh, Okey. <laughs> <Okay>. Nah, <laughs> untuk pesanan daripada saya kepada kawan-kawan semua, istilahnya mm. mm. jangan pernah ambil yang tak baik, ambillah yang baik-baik saja. Ma dari pun youtuber itu sendiri, ya kan? Mau dari Amerika, mau daripada Australia, Indonesia, hmm, Malaysia, yeah. Brunei, hmm, Thailand, Taiwan, hmm. semua lah semua negara di dunia ini tetap ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Itu je jalan hidup kita. Kalau kita mempunyai ah kita mempunyai dua pilihan dalam hidup, mau baik atau buruk. Ha, itu je lah. Kalau kita dekat dengan baik, maka kebaikan akan ada pada kita. Kalau kita dekat dengan keburukan, maka otomatis kita akan juga terdampak daripada keburukan itu sendiri. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik Mungci. Okey, kepada viewers, subscribers yang mendengar tadi. InsyaAllah, sama-sama lah. Mereka kata apa, ambil, kalau ada dimension, panggil. Ambil yang keruh. Eh, ambil, ambil yang jernih. Jerni, buang yang keruh. Buang yang keruh. Ya Allah. Eh. Tak maaflah saya. Ayuh baru oh, sampai sebenarnya ni daripada Melaka ni tadi. Ya Aduh, eh seronoklah eh. jalan daripada Melaka. Melaka ke mana? KL. Saya a uh, dari Jumaat SyAlam Melaka, lepas tu okay. ni tadi daripada Melaka ke SyAlam semula. Oh macam Ui, tu. Oh berarti Allah. abang dekat SyAlam ya. Eh? Ah saya berada di SyAlam 67. Masya-Allah. Uh, seronoklah. Zayed, saya tapi, tengok video-video <coughs> video tu. <laughs> saya terima kasih kepada video-video Abang. Dengan Rikri. Saya rasa rindu dah diorang. Ya ke. Tak rindu saya lah. <laughs> <laughs> ya wajib, uh, ada, yeah. ada mereka nak tertanya-tanya yeah. mengenai ke insyaAllah tujuh atau lapan subscriber. eh sorry tujuh atau lapan youtubers daripada Indonesia ke Malaysia. Hmm. Bulan berapa tu nanti? Bulan sebelas? Ah oh, macam itulah. Tak, tak pasti gigilah insya-Allah 16 11 insya-Allah. Oh, kamu pun join sekali kan? Ai tak faham juga. Belum belum terfikirkan lagi, ya? Tapi tapi tapi memang saya nak kan, saya nak. Aa. Tapi memang uh, keadaan di sini ai tak faham juga nantilah ketika masa tu. Faham, faham. Tak apalah, ya Subscribers, viewers. Ya Allah, dan aku dua makanlah supaya Cak Mujib dan family datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia. Amin. InsyaAllah. Amin. Saya, kalau kalau saya sendiri dah jatuhkan sebenarnya dengan isteri saya. Tengah menabunglah ni. Sebab kita kan keluarga kan? Ada empat orang lah nak bawa ke sana kan? Tak mudahlah untuk istilahnya melalui perjalanan-perjalanan dan juga macam mana kita akan bawa budak-budak lah kecil-kecil lagi kan? Ya, betul sebelah insya-Allah lah kami semua di nomination semoga dipermudahkan semua urusan Jac Mujib beserta keluarga amin. amin abang jugak amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin banyak amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin InsyaAllah nanti, ah, subscribers, viewers, jangan lupa subscribe channel Cak Mujib. Okay, channel dia yang pertama. Banyak, banyak, banyak. Okay, uh, Cak Ch Cak Mujib sebut. Saya, saya, saya tengah fikirkan okay. okay, channel Ria. yang pertama. Ria Okta ya eh, kan? <laughs> kan? Lepas Oktorina, tu Cak okay. Mujib, Cak Mujib TV, Kebun Cak Mujib, Mujib, Morina Mujib. TV. Muarina TV, guys jangan lupa subscribe guys. <laughs> Banyak channel, <sangat>. guys. <laughs> jangan karina, jangan, jangan, jangan, jangan jangan subscribe. Tengok je tengok. <laughs> ah, jangan saja subscribe. Tengok sekali komen like semua. Betul semua betul betul. Yang penting insya jangan Allah. skip. Ah, jangan skip iklan. Ah, Insyaallah. Kalau saya tak apa nak. Ah, skip yeah. iklan pun tak apa. Sesuka hati je. <laughs> kalau kalau tak oh, skip tak... pun okay je. Jom ye. Tanya okay. lah dapat tu pernah server si play button tu. Ke mana? Ke Eh. Si play button I, I, I, kalau kalau tanpa sahabat-sahabat saya yang di Malaysia ataupun Indonesia, Singapura, Thailand dan juga hmm. istilahnya Brunei, tanpa mereka saya bukan siapa-siapalah. Ya. Yeah. Jadi memang saya memang hormat kepada mereka semua dan juga mengucapkan terima kasih. Ya salam hormat daripada saya Kerana support daripada kawan-kawan semua Yang senantiasa request kepada saya Dekat kolom komentar Dekat Instagram juga Ramai hmm, sangat yang request kepada saya Saya ucapkan terima kasih sangat-sangatlah Kebaikan kawan-kawan semua ni Tak terbalaskan Semoga Allah melipatkan Pahala kawan-kawan semua Dan menjadikan Allah kita amin, semua ni Berjumpa di syurganya Amin, amin, ya amin, amin. Terima kasih ya juga subscribers, subscribers viewers saya juga ya. Terima kasih banyak sebab orang kantoi sudi join kami di sini. Okey, uh, yang terakhir Cik Majid, semoga <laughs> Semoga urusan kamu dipermudahkan. Amin, I amin. Mean, mean, Saya tergagap sikit juga. sebab sangat-sangat penat <laughs> memang sangat-sangat bau-bau drive kan daripada Melaka ke sini 200 km kan. Allah. Okey, terima kasih Cik Terima kasih banyak-banyak Cik Majid. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, urusan kamu dipermudahkan ya. Amin amin, amin, amin, amin. Semoga amin, amin, amin, amin. urusan semua kita semua ni diberikan ya, kemudahan, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah, amin. Okay, subscribe dulu-dulu. Sampai kita jumpa lagi. Ya. Yeah. Okay, Cikgu Majib. Assalamualaikum. Okay. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.